tulus menyanyikan lagu minang sumara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua di channel Ipan Sandrai. Oke okay guys, tetap ya, gua pasti akan reaksikan lagi yang berbeda. Udah pernah tahu Tulus? Saya jarang sekali merayu, tapi saya sukanya bernyanyi lewat lagu. Mungkin banyak yang belum mengenal tentang Tulus itu sendiri ya. Sama, gua pun juga akan apa? bedanya. kurang begitu mengenal banget lah di bagian tentang Tulus itu sendiri. Tapi ada yang unik loh di sini loh, ya. Tulus menyanyikan lagu Minang kubuh kembang sumar hahaha jangan lupa subscribe like comment loncengnya diaktifkan, aktifkan, gue pasti akan tetap untuk reaksikan lagi, dan buat semua yang pengen untuk nonton video originalnya, gua kasih di bawah harinya Ya, karena gue akan kasih itu berupa reaksi, berupa informasi yang gue dapat, ya, yang gue dapat itu sendiri. Tapi kalau misalnya memang ada perubahan atau ada yang salah dalam informasi itu sendiri, tolong masukkan di komen, ya, tolong masukkan di komen agar informasi itu sendiri menjadi tambahan untuk kita semuanya. Oke, ya, langsung kita masukkan videonya. Menarik yang pertama dulu ya tentang tulus ya penyanyi tulus tiba-tiba teringat kampung halaman saat tampil dalam konser monokrom pria ini ternyata adalah kelahiran Bukit Tinggi Sumatera Barat dan dia pun mengaku rindu kampung halamannya karena sudah lama tak berkunjung Oh ya saya jadi ingat kampung halaman saya saya nggak pernah nyangka bisa ada di sini ucap tulus. Menurut Tulus, jarak yang jauh antara Jakarta dan kampung halamannya membuat ia tak ingin menyanyikan segala usaha dalam setiap perjalanan dalam karirnya. Jadi Bukit Tinggi itu jauh loh. Dulu tuh kalau naik mobil bisa 36 jam kalau nggak salah, Tulus. Tak lama berselang, Tulus pun mengatakan kepada penonton bahwa ia ingin menyanyikan lagu-lagu asal kampung halamannya. Karena itu saya ingin menyanyikan lagu-lagu Minang asal kampung halaman. Semoga menikmati. <laughs> Lanjut dulu ya. Ini kayaknya medley ya? Atau mashup, mashup? ini beberapa lagu Minang secara medley di antaranya adalah babendi bendi terus mudia arau yang tadi kita dengarkan dan tak Tontong di din badin din din din, din, din, din, din kalau nggak salah ya oke okay. <San> 3 ya. Oke sebelumnya kita jelaskan lagi ya Jadi nama Tulus ini sendiri adalah nama aslinya Muhammad Tulus Rusidi Lahir 20 Agustus 1987 Adalah penyanyi, pencipta lagu dan arsitek Indonesia asal Minangkabau Ia menamatkan studinya di Universitas Katolik Parahyangan Tulus itu lahir pada tanggal 20 Agustus 1987, itu di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan keluarga Minangkabau. Ayahnya bekerja sebagai kontraktor, sedangkan ibunya adalah berjualan kaset musik. Tulus pun juga mulai bernyanyi di depan kelas saat duduk di bangku kelas 3 SD di kota Payakumbu. Saat itu ia dipaksa tampil oleh guru keseniannya, Nur. Sang guru menyadari bakat penyanyi. Dari tulis itu sendiri sehingga mendorongnya untuk menjadi penyanyi Masuki masa SMA, tulus bersama orang tuanya pindah ke kota Bandung Mereka menyusul kakak-kakak tulus yang lebih dulu bermukim di sana untuk kuliah Dia masuk ke SMA PGII 1 Bandung Saat SMA muncul keinginannya untuk jadi arsitek Sehingga dia masuk ke jurusan Arsitektur di Universitas Katolik Parayangan Bandung Semasa kuliah, ia mulai menulis lagu setelah diajari seorang teman. Tanpa latar belakang pendidikan musik, Tulus pun menulis melodi dengan intuisi. Untuk lirik lagu, ia mengambil contoh dari pantun dan perumpahan yang dipengaruhi bentuk puisi lama di Minangkabau. Jadi pada masa akhir kuliah, Tulus mulai sering bernyanyi di acara komunitas flat jazz dan beberapa kampus di kota Bandung. Semasa kuliahnya, ia pernah juga bergabung dalam Sikwai Band. Lanjut! banyak ya saya kalau bisa tadi dia ngebaca tadi sebenarnya gitu loh untuk profil yang tadi itu sendiri jadi memang makanya jadi banyak ya lagu-lagu dia itu sendiri yang yang yang apa ya uh, menarik lah itu loh dari dari dari apa dari kata katanya itu banyak-banyak yang menarik jadi lagunya pun sendiri memang dari karakter suaranya jadi dengan karakter maksud dari tulisannya itu sendiri gitu loh mungkin gitu lo bisa denger ya Aduh, oh, udahlah, udahlah, aja dulu ya. Guna kacang buang nasi memberi kejutan untuk penggemarnya saat menggelar konser Monokrom di Istora Senayan Jakarta pada Rabu ya. Ini tanggal 6 bulan Februari tahun 2019. Di tengah penampilannya itu sendiri dia membawakan medley lagu daerah Sumatera Barat atau Minangkabau yang berjudul Din Din Dindin Ba dan Mudia Rao. Tulus juga membawakan dua lagu daerah itu dengan aransemen baru. Oke, jadi menurut Tulus, keputusan membawakan lagu Minang tersebut merupakan cara dia untuk mengingat kembali daerah asalnya Masa kecil pelantung teman hidup ini juga diketahui dihabiskan di ranah menang, tepatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Jadi membawakan lagu daerah cara saya untuk mengingat asal saya Saya coba tampilkan musik yang saya dengarkan saat masa kecil, kata Tulus Oke, lanjut ya Papa ini kayaknya diterima ya. <SILENGALAN> kayak di Ninin ya. Anda pengen ngaduin sama itu ya? Ba din din, oh din din, din din, hei, oh din din, din din, oh. <tuk> iya <Iyilah>, gemuruhin. <Ben>. Apa? <tuk> Kamu biasanya kalau seni ada step cepatin juga loh, pas laterhirnya loh oh iya benar suka di tuh oh ninin barin di oh kan oh nyangka lo bener asli dibilangnya, walaupun dibilangnya terus sudah terkenal banget gitu, terus sudah terkenal banget, tapi kok igu baru tahu lu kalau si terus itu orang Minang, orang Padang, orang ketinggian lagi, terus ibis, orang luar bar. Ii Kayaknya aku perlu deh ya dibelanja untuk kayak gini-gini kasih informasi-informasi yang mungkin banyak informatif sebenarnya gitu Informasi gak hanya sekedar informasi tapi informatif juga mungkin ya Jadi coba seperti ini juga, target gue <laughs> jangan lupa subscribe-nya lain-lain gue punya lonceng di tekan okay, ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh